Baiklah para sahabat untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan informasi terbaru para sahabat, ya, Sebelumnya ada kabar spesial banget nih Untuk kita semua vitamin bahagia Akan disuguhkan lewat channel Papa Rizky Bilar para sahabat, ya belajar langsung dari Master Trading Ini vlog terbaru Tayang hari ini juga Pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di Youtube Rizky Bilar Channel Jangan lupa persahabat ya Nyalakan loncengnya Mudah-mudahan tentunya semakin banyak support dan dukungan dari orang-orang baik Yang selalu setia mensupport karya-karya idola kesayangan kita Berikutnya juga persahabat Kita mendapatkan vitamin bahagia Sisa-sisa saat momen di mana, Bunda menemani Papa Rizky Bilar main sepak bola ini, vitamin bahagia banget yang untuk kita semuanya. Walaupun sisa-sisa, masya Allah, banyak pastinya kita dibuat bahagia dan bangga karena ideal kesenangan kita yang selalu menyuguhkan kebahagiaan untuk warga Konoha. Apalagi tentunya kita semakin bangga kepada Bunda Lesti yang selalu mensupport, yang selalu setia menemani Papa Rizky Bilar. Kita lihat perselabat ya Bunda Lesti bersama Kak Loli dan Kartika Putri. Masya Allah semakin bangga dan semakin bahagia. Momen ini pun di kembali oleh Agung Leslor Skorsik. Banyak sekali tanggapan dan komentar yang diberikan yakni dari akun Instagram widiawati.widiawati.169067 mengatakan di kolom komentar. Masya Allah, pemandangan yang sungguh indah. Wow, luar biasa banget ya. Pemandangan yang sangat membahagiakan kita semuanya. Mudah-mudahan... Kita semua juga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan. Amin. Dan berikutnya, persahabat, kita juga mendapatkan info dan kabar terbaru soal Papa Rizky Bilar. Persahabat, ya, perhatikan. Ternyata idola kesenangan kita ini akan menghadiri acara pengukuhan pengurus pusat ICCA dan PKH AKI. Persahabat, ya, 1 April hari ini jam 14.00 sampai 18.00 waktu Indonesia Barat Bali Room Hotel Indonesia Kempinski. persahabatnya untuk lokasinya. Wow, Bapak Bilar ternyata ini dideretan orang-orang penting banget. Masya Allah, semoga lancar semuanya diberikan kesuksesan. Ternyata persahabat. Hari ini adalah kesengan kita jadwalnya padat juga nih ya Masya Allah mudah-mudahan selalu berkah untuk idola kita Info ini kita dapatkan juga dari akun Sendal pilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Masya Allah bangga banget kakak menjadi bagian dari orang-orang penting Semoga lancar acara kakak hari ini Amin. Masya Allah banget ya bagian dari orang-orang penting Spesial banget ya untuk kita semua di kolom komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Yakni dari akun Instagram Real realunscoreeksa30 mengatakan Rizky Bilar pengusaha sukses, amin Masya Allah banget ya, kita aminkan doa baiknya Ada juga komentar diberikan dari akun Ella rahmat mengatakan Bininya malam di Indosiar, lakinya kerja bersama orang-orang hebat. Masya Allah, pasangan produktif dan inspiratif, tuh, di garis bawahi bersahabat ya. Leslar adalah pasangan yang produktif dan inspiratif. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya lancar, semuanya diberikan kemudahan. Selanjutnya, bersahabat kita mendapatkan info bersahabat ya, bahwa Rizky Pilar ini berbeda dengan Bunda si Kejora untuk jadwal hari ini. Papa Bilar diperhatikan siang hari ini mulai jam 2 siang akan menghadiri acara pengukuhan pengurus pusat ICCA dan PKHAKI persahabat ya. Dan tentunya kita dibuat bangga karena Papa Bilar ini menjadi bagian dari orang-orang penting dan orang-orang hebat dan berikutnya persahabat, disimak Jangan lupa juga untuk menyaksikan Idola kesayangan kita Bunda Lesti Jadwalnya malam hari ini akan tampil Di Indosiar menjadi host Di acara Euforia Dua Dunia ramadan dan Piala Dunia Live FIFA World Cup Qatar 2022 Final Draw Yang akan tentunya Disiarkan secara langsung di Indosiar Pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Jangan lupa persahabatnya jadwal Lesnar hari ini Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, tanpa ada halangan satu, apapun, amin, ya rabbal alamin, tetap semangat, kasih support yang terbaik, semoga kita semua juga selalu diberikan kesehatan. Masih menunggu kejutan lain, dan kabar terbaru berikutnya, jangan kemana-mana tetap stay tune, dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat berikutnya.